Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube video Kitchen Di video kali ini aku pengen share ke teman-teman semua Aku masak ayam kecap teman-teman Ini enak banget, bikinnya juga simple, super cepat Tapi rasanya bener-bener luar biasa Apalagi dimakan pakai nasi hangat Ini bener-bener menggugah selera ada manisnya, ada segarnya dari tomat, gurihnya buat teman-teman yang penasaran gimana aku buatnya, tonton terus videonya sampai selesai untuk ayam ini aku pakai satu ekor tapi yang ukuran kecil ya teman-teman ini aku cuci bersih kemudian untuk bumbu-bumbunya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ini juga ada garam, gula, merica kaldu bubuk Kemudian tidak lupa ini ada kecap manis sekitar 3 sendok makan, air 100 ml. Langkah pertama untuk ayamnya ini sudah bersih, langsung kita tambahkan untuk bumbu tambahannya, garam, gula, merica, kaldu bubuk. Ini kita marinasi dulu biar nanti bumbunya itu meresap ya teman-teman. Tambahkan juga 3 sendok makan kecap manis. Ini kita aduk sampai merata, kemudian bisa kita sisihkan dulu ya teman-teman biar bumbunya ini meresap sambil kita tunggu bumbunya meresap kita bisa menyiapkan untuk bumbu yang lainnya disini ada 5 siung bawang putih aku mau geprek dulu sebelum dicincang halus ya teman-teman Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe Buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa subscribe dulu Karena aku insya Allah membagikan resep makanan yang mudah untuk teman-teman semua ikuti Terima kasih sebelumnya Lanjut lagi untuk bawang bombay aku potong agak besar-besar Kemudian daun bawang juga kita potong Ini aku pakai dua batang daun bawang ya teman-teman untuk tomat cukup dipotong dadu aja tapi pangkalnya ini aku buang dulu untuk lengkuas ini aku geprek aja kemudian untuk daun sereh juga juga geprek gini aja teman-teman untuk cabenya, cuman aku sayap seperti ini. Kalau teman-teman mau pedas, bisa dipotong-potong juga untuk cabenya. Lanjut, langsung kita panaskan minyak. Aku pakai mentega, teman-teman boleh juga pakai minyak goreng. Setelah panas, pertama kali kita masukkan bawang putih, ya teman-teman. Kita tumis sampai bawang putihnya harum. harum bisa kita tambahkan untuk bawang bombay tumis sebentar nah ini bisa kita masukkan untuk ayam yang sudah kita marinasi ya teman-teman langsung kita masukkan untuk ayamnya jadi ini untuk garam, gula, kecap udah masuk semua ya teman-teman kita tambahkan untuk daun jeruk lengkuas Daun senis Kemudian tambahkan 100 ml air Ini kita ungkep begini sampai kita masak Sampai ayamnya empuk Kemudian kuahnya menyusut ya Ini mau aku tutup Biar matangnya cepet. Ini ayamnya udah empuk ya teman-teman Kuahnya juga udah hampir habis Kita balik-balik sebentar jangan lupa kita tambahkan untuk daun bawang tomat sama cabenya oh ya kalau teman-teman mau pedes, cabenya bisa dipotong-potong kecil-kecil kita masak sebentar lagi jadi untuk proses memasaknya ini cepet banget ya teman-teman asal nunggu ayamnya ini mateng gitu aja Jangan lupa di incip untuk rasanya. Ini aku udah aku incipin, sesuaikan dengan selera teman-teman. Alhamdulillah ini dia hasilnya Ayam bumbu kecap Ini enak banget ya teman-teman Tapi bikinnya itu super simple Jadi buat teman-teman Jangan ragu mencoba resep ini Karena memang ini resep Yang biasa aku masak Untuk sehari-hari Oh ya, buat teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, di-share juga ke semua sosial media teman-teman. Jangan lupa juga tonton videoku yang lainnya. Terima kasih.